Tak usah berdoa, nir ing sambil kolong. Jumpa lagi bersama kami spiritual berkutut putih di channel The TV channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk.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 bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya Ngimpi utawa mimpi pancen dudu kembangi wong turu Nurut ilmu titan Jawa, ngimpi bisa dadi patandha kang bakal dialami saben wong sing ngimpi mau Nanging impen mau ono waktu lan kahanan sing ngimpi. Turu awan utawa turu wong loro ora iso dadi pratanda jalaran turune ora jenjem lan angler. Wong bagas suara sing ngimpi nali jam rolas wongi nganti jam loro para esuk bakal iso dadi pratondo. Nanging, yen yen mempandungi jam seluas penge Senajan ngimpi, apa waidu tutup Pratondo Mergo turunnya ora utawa durung angler Pikiran isi roda terang Semono uga wong kekeselan impine ora bisa tadi Pratondo Mimpi dalam budaya Jawa bukan sekedar bunga atau hiasan saat tidur. Menanggapi pertanyaan David Kurniawan, perihal mimpi memegang anak perkutut yang ada induknya dan mimpi melihat perkutut putih yang di belakangnya ada orang memakai mahkota. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan Namun sebelum lanjut mengupas arti mimpi tersebut Ada baiknya nendoro memahami terlebih dahulu makna mimpi menurut timbon jawa yang kami ketahui Berdasarkan ilmu titen atau berdasarkan catatan akan ingatan masa lalu yang terjadi pada sejarah kelahiran dan kehidupan masa lalu masyarakat Jawa. Mimpi memiliki arti yang dalam. di mana mimpi tersebut terdapat simbol-simbol yang harus diuraikan. Dan tentu saja tidak semua orang bisa menguraikan arti sebuah mimpi. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kepekaan batin dan pemahaman simbol mimpi. Mimpi di sini dapat dijadikan sebagai pratanda akan sesuatu yang bakal dialami seseorang. Namun demikian, tidak semua mimpi yang terjadi bisa menjadi sebuah pratanda, tergantung keadaan seseorang, waktu, dan tempat. Seseorang yang sedang sakit. Gundah, gelisah, atau ketakutan apabila depresi di mana kesadarannya terganggu, maka impian yang dialami lebih menandakan keadaan kondisi jiwanya. Tidur siang sekedar untuk melepas lelah dan kejenuhan juga demikian Tidur malam juga dimana mulai memejamkan mata sekitar jam 11 malam Dimana otak masih setengah sadar lalu bermimpi Maka mimpinya tidak mempunyai arti Tidur di tempat yang baru Misalnya di tempat kos, hotel, rumah kerabat Apalagi di perkemahan di mana otak seluas pada Maka mimpinya juga tidak bisa diartikan Mimpi baru bisa dibaca dan mempunyai arti Jika keadaan seseorang sehat walafiat jasmani dan rohani Serta pulas setelah 2-3 jam memejamkan mata Beda lagi dengan impen-impenan Atau ingatan yang muncul saat tidur akan sebuah kejadian yang dialami pada pagi atau sore harinya Kami coba mengulas pertanyaan pertama perihal mimpi memegang anak perkutut yang ada hidupnya Dari pitutur yang kami ketahui, mimpi ini bertanda akan datangnya kebaikan bagi Ndoro yang sudah melaksanakan pernikahan sudah sepatutnya Doro berbahagia ketika mengalami mimpi ini konon katanya mimpi menangkap burung perkutut kutut dapat menjadi pertanda baik bagi diri Ndoro jika Doro belum memiliki momongan mimpi ini dapat menjadi pertanda bahwa Ndoro akan segera memperoleh seseorang anak laki-laki yang gagah dan berani Sementara itu, jika Ndoro sudah memiliki anak, mimpi ini merupakan pertanda bahwa anak-anak Ndoro akan menjadi anak yang pintar dan saleh untuk jawaban yang kedua.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 Rahayu Sagung Dumadi Kali sini kita Sambi Olmo